Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang surya atau malam teman-teman semua selamat datang di channel motor custom selamat menonton mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua ya nah, kali ini saya baru menyelesaikan motor Honda Tiger yang sudah di full custom konsepnya scrambler ala-ala triumph teman-teman sesuai permintaan ownernya nya Motor ini pesanan dari Mas Imam dari Lombok ya sudah kita selesaikan tinggal kirim teman-teman. Warnanya dominan hitam teman-teman semua ya dan tampilannya baik kita review satu persatu teman-teman part yang saya pakai ya. Motor ini full custom jadi rangka itu saya full custom saya buat dari ulang saya buat saya buat ulang dari nol jadi nomor rangka tapi tetap akur karena rangka lama kita potong nomornya kita tempel di rangka yang baru teman teman. Sock saya pakai upside down, ya Aftermarket Lampu depan saya pakai day maker ukuran 5,7 in. Saya kasih batok supaya lebih kelihatan rapi dan lebih kelihatan padat Speedometer nya digital aftermarket teman-teman semua Stangnya yang pakai stang fatbar tinggi 10 cm Hand gripnya saya pakai hand grip bitwell diamond Spionnya spion, spion jalur Ban saya pakai ban depan Bannya saya pakai ban sinko ukuran depan 130/17, belakang 150/17, teman-teman semua ya. velgnya velg depan ukuran uh, 3 in yang belakang 3,5 in teman-teman. Sok belakang saya masih pakai sok belakang original Tigrevo, teman-teman semua. Sok belakangnya original Tigrevo. Uh, kenapa saya pakai originalnya? Karena itu lebih nyaman daripada saya beli yang aftermarket yang agak tanggung itu kurang nyaman saat ribuan Nah untuk joknya saya pakai kain atau kulit bottega dijahit bukan dipres teman-teman semua ya. Kalau dijahit itu lebih kelihatan klasiknya lebih dapat teman-teman. Nah, ini pegangan untuk teman-teman kalau narik ataupun nyetandarin double itu lebih nyaman. Nah ini footstep saya pakai footstep yang model inggrisan teman-teman ya. Hampir sama kayak model-model punya triumph ya ini kenal potnya, twin port jadi tampilan kanan dan tampilan kirinya itu sama teman teman ya. sama gagahnya mesin saya buat posisinya lebih tegak jadi dari samping lebih kelihatan padat mesin mesin saya buat jadi tegak nah, leheran kenal pot saya bungkus pakai excess warna titanium dan nah, tampilan tingginya teman teman ya nah, jumbo ukurannya besar kalau di aftermarket itu enggak ada yang ukuran yang bodyworknya kita buat sendiri di 88 kalau ada yang ditanya nanti mengenai bodywork, rangka dan lain-lain teman-teman bisa langsung japri di whatsapp yang ada di deskripsi teman-teman jadi spare partnya seperti rangka uh, bodywork kita jual juga Nah tutup tangki saya pakai yang model drat karena lebih aman, gak gampang bleber ketika kita isi bensin full lebih nyaman lah yang jelas lebih aman untuk, untuk ceknya videonya kita pakai yang digital ya temen teman lebih gampang dan lebih kelihatan manis enggak besar tapi simple elegan fungsinya juga bagus nah ini tampilannya temen teman tangkinya, ya warnanya sudah sesuai dengan warna stnk ya temen-temen ya ini tulisan tryamnya sesuai permintaan owner di kasih tulisan tryam sparkboard saya enggak pakai spakbor yang kolong sampai ke bawah tapi cuma sampai di BHLU, kita kasih dudukannya model Batman, ya, jadi biar agak unik lah beda dari yang biasanya. Nah, ini tampilannya teman-teman cover aki ya, saya buat presisi dengan rangka, jadi biar lebih manis. Enjinnya apa namanya? Enjin kuatnya saya buat sesuai rangkanya, jadi lebih rapi, aman mesin nggak akan kecipratan dari kotoran roda depan atau cipratan dari roda depan tampilan seluruhannya hasil e, mesin saya cat baut-baut semua saya pakaiin baut air stainless jadi untuk jangka waktu yang lama itu nggak akan bertahan nanti kalau teman-teman ada yang ditanyain mengenai spare part mengenai harga, mengenai biaya lebih etisnya teman-teman bisa langsung capri, yang jelas e, kita ngasem sesuai dengan budget dan kantong customernya, jadi kalau teman-teman bagus budgetnya sekian mau yang biasa budgetnya sekian